46.800 lumayan lah ya kan pink pecah sama keriting ungunya boy hmm kali 8 doang apa-apa belum maksimal slow masih ada perputaran lagi cuy ya kan apa kita cocok lagi deh perputarannya kita lihat sensasional ya dapatnya dapetnya berapa ya kan eh uh, ok hijau eh lopeknya kena lopek biru birunya kena lagi gas nice hijaunya lu lihat ungunya kena cuy hadiahnya baca 734 cuy ini gokil mantap coy, thank you venezuela 88 mantap kacor boy sikat lagi boy tambahin boy nice god ya kan